Belum, di mana sih? Di kasir bisa sama saya langsung bisa. Oh, langsung aja. Anak dua puluh ribu, orang tua boleh masuk nanti Oh. Nanti juga ada satu pakan kecil dan bisa Oh iya. Oke, okay, ya. Yuk, masuk ya. Masuk. Oh. Eh, ya tuh. tok tuh <laughs> ngapain Oke. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan deh. Sama geli kita apa sih apa ini ini namanya makanan tinggi kok masuk masuk sini ya, bang. berapa jam Sepuluh. Ini istananya ya Tuh di belakang ada tuh Lagi makan Deket lampu Eh, kita juga hati-hati. ada kejadian apa ini? lagi berdua, lagi ngobrol, oke. Okay. <laughs> Matanya merah, ya. <laughs> <laughs> Lihat sama adik. Ya, dia mau cuci. Ya. Hitam, tuh! Hitam, kasih makan. I'm yeah. not Tentu dari sana Briel Saatnya kita bayar yuk Bayar yuk Bayar Bayar ke om Iya kasih om Iya Iya yang baju oren Betul <laughs> Sudah? Sudah om Terima kasih Terima kasih om Sudah? Sudah. Oke, okay, sini Bril Iya hmm? ini Biar tangannya disemprot Tangannya disemprot Oh, cuci tangan, nggak apa-apa, cuci Iya, keluar air Mama ikut Oke okay. Yuk udah Oke, okay, kita Pulang ya Ya, oke okay, pulang. Dadah, <laughs> terima kasih. Terima kasih. hati-hati ya. <laughs> sir